gimana sih, hanya lindung. Halo, halo, assalamualaikum. Semuanya, berjumpa kembali di channel CbNS. official oke, jadi seperti biasa, di sini saya akan membagikan preset-preset yang terbaru lagi, guys. Ya, oke, kita langsung aja simak satu persatu presetnya, ya. Oke okay, guys, selanjut ke versi yang kedua ya. Oke, lanjut ke presentasi yang ketiga ya. Oke, okay, kita lanjut ke persediaan yang keempat ya. <SILENGALAN> Oke, lanjut ke persediaan yang kelima ya. <SILENGALAN> Okay, lanjut ke presiden yang keenam guys. Oke, lanjut ke persetan yang ke-7. <SILENCIO> Bang, Oke okay, lanjut ke presiden yang ke 8 <cuk resep> lanjut ke percitaan yang ke sembilan. <SILENCIO> Oke okay, lanjut ke percitaan yang ke sepuluh ya. <SILENCIO> oke okay, lanjut ke presiden yang ke-11 ya yes. oke okay, lanjut ke presiden yang ke-12 ya yes. Oke okay, lanjut ke preset yang ke tiga belas ya Oke okay, lanjut ke preset yang ke empat belas ya Oke, okay, lanjut ke presiden yang kelima belas. Oke lanjut ke persetujuan ke-16 ya. <SILENGALAN> Oke lanjut ke persetujuan ke-17. Oke okay, lanjut ke versi yang ke delapan belas ya. Oke okay, lanjut ke versi yang ke sembilan belas. Oke lanjut ke presiden terakhir ke 20 ya. Oke, okay, jadi mungkin segitu aja berikutnya, Semoga kalian suka dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye.